Sekretaris Do, si misterius yang menimbulkan kecurigaan dan berbagai spekulasi dan teori. Sekretaris Do adalah sekretaris Chon so Jin yang sangat setia dari season 1 hingga season 3. Sekretaris Do sangat berperan penting dalam segala misi dan rencana dari Chon so Jin. Bahkan bisa dikatakan jika Chon so Jin sangat membutuhkan sekretaris Do untuk memuluskan rencananya. Meskipun sering melakukan kesalahan fatal dan gagal dalam rencananya, namun selama ini Chon So Jin tidak pernah memarahi atau bahkan bersikap kasar pada Sekretaris Do. Berbeda halnya dengan Sekretaris Jo yang selalu dipukul oleh Jo Dan;te ketika dia gagal dalam bertugas. Meskipun begitu Sekretaris Do belakangan mulai menjadi sorotan karena aksinya yang bisa dibilang menjadi kunci dari semua tragedi yang terjadi di penthouse. Sekretaris Do sempat mencuri perhatian ketika membantu Chon So Jin pada season kedua untuk mengurus ayah Chon So Jin yang jatuh dari tangga. Saat itu Sekretaris Do berhasil membereskan masalah itu tanpa menyisakan masalah sedikit pun. Entah apa yang Sekretaris Do lakukan untuk membereskan hal itu dan menutupi kelakuan Chon So Jin pada ayahnya. Di samping itu Sekretaris Do juga merupakan orang yang memiliki perusahaan yang khusus untuk pencarian orang. Perusahaan milik Sekretaris Do ini pun bisa dibilang lumayan bagus karena tak pernah gagal sedikitpun dalam mencari informasi tentang seseorang. Namun anehnya ada beberapa informasi yang selalu disembunyikan Sekretaris Do pada Chon So Jin entah karena sengaja atau tidak sengaja. Jika kita kembali pada season 2 saat Chon So Jin kehilangan suaranya dan hendak melakukan konser, Chon So Jin meminta Sekretaris Do untuk mencari seorang penyanyi hantu untuk melancarkan rencananya itu. Dan anehnya Sekretaris Do malah memasukkan Oh yun Hee sebagai penyanyi hantu Chun Soo Jin. Hal ini sebenarnya cukup aneh karena semestinya Sekretaris Do mengetahui bahwa Oh yun Hee adalah penyanyi hantunya. Sesuai dengan kemampuan Sekretaris Do yang bisa mencari informasi dan latar belakang seseorang seharusnya tidak sulit Sekretaris Do mengetahui bahwa penyanyi hantu itu adalah Oh yun Hee. Selain itu kita juga mengetahui bahwa Chun Soo Jin bekerja sama dengan Baek junkie untuk menyelamatkan Logan Lee, Bahkan Baek joon -ki mengatakan jika Chon so jin yang membawa Baek junkie ke Korea. Namun anehnya Chon so jin tidak mengetahui jika Baek junkie memiliki masa lalu yang kelam dengan Jo Dante. Hal ini cukup aneh sebenarnya karena seharusnya fakta tersebut telah diketahui oleh Sekretaris Do yang mencari Baek junkie Dan pasti tidak ada satupun hal yang terlewatkan olehnya. Selain itu pada saat Sekretaris Do mempersiapkan Eng Byul di belakang panggung untuk membuat Clark terpesona, dia juga gagal karena Berona datang dan menggagalkan rencana Ng Biul dan Chon So Jin. Hal ini sebenarnya cukup aneh, karena Berona mengetahui tentang hal itu dan bahkan langsung bersiap untuk menyanyi setelah Sekretaris Do pergi. Dan anehnya Sekretaris Do tidak mengetahui keberadaan Berona di belakang panggung. Padahal Sekretaris Do lewat di depan lorong tempat Berona bersembunyi. Beberapa hal itu semakin membuat kecurigaan terhadap Sekretaris Do meningkat. Selain karena sikapnya yang misterius, Sekretaris Do selalu memiliki beberapa informasi yang seolah-olah disembunyikan dari Chon Soo Jin. Lalu, apakah ini berarti Sekretaris Do berkhianat pada Chon Soo Jin? Semakin mendekati episode terakhir penthouse, indikasi Sekretaris Do mengkhianati Chon Soo Jin semakin terlihat jelas dan semakin mencurigakan. Selain beberapa hal yang telah dibahas sebelumnya. Pada episode 8 kita melihat plot twist yang sangat tidak masuk akal dan membuat kita menganga sekaligus bahagia. Hal ini karena Sim Suryon dijebak sebagai pelaku pengeboman Logan Lee dan dituduh sebagai penculik dari Logan Lee. Selain itu Logan Lee juga terlihat meninggal saat Sim Suryon dijebak. Namun pada akhirnya Sim Suryon malah bertemu dengan Logan Lee yang masih hidup. Hal ini sangat banyak membuat spekulasi karena bagaimana caranya Logan Lee bisa selamat, Hal ini mungkin ada kaitannya dengan Sekretaris Do yang mungkin secara diam-diam sebenarnya bekerja untuk Logan Lee selama ini. Sama halnya dengan Jin Bun Hong yang selama ini kita ketahui telah bekerja sama dengan Logan Lee dan Oh Yun Hee. Apalagi pada preview episode 9 Sekretaris Do terlihat mendampingi seorang wanita yang berbaju merah bertemu dengan seorang pria yang diyakini sebagai Jo Dan atau Ha Yun Chul. Wanita itu diduga adalah Oh Yun Hee yang selama ini dikabarkan telah meninggal. Selain itu mobil putih yang dipakai itu sangat mirip dengan mobil putih yang digunakan Logan Lee untuk mengeluarkan berona dari rumah sakit. Dan sebenarnya mobil putih itu juga pernah digunakan oleh Chon So Jin saat mengantar Baek junkie Jika ditarik benang merahnya ada kemungkinan sekretaris Do bekerja sama dengan Logan Lee dan Oh Yoon Hee selama ini. Karena mungkin saja mobil itu memang milik Chon So Jin namun digunakan oleh sekretaris Do.